serta klik nomor notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya seputar Lesti dan Rizky Billar. Baiklah para sahabat untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini, para sahabat ya, kita ke kabar pertama ada ugan spesial banget ya dari akun Leslar Entertainment. Ayo Lesti Lovers semuanya Kira-kira kalian suka Bunda Lesti Versi yang mana nih persahabat ya Edisi masa Atau edisi manggung Wow Masya Allah banget ya Kita simak di kalimat caption yang ditulis dituliskan Ayo Lesti Lovers kira-kira kalian suka Bunda Lesti Versi yang mana nih Komen di bawah ya katanya tuh persahabat ya banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan Kita simak persahabat dari akun abang LG matnya Leslar mengatakan suka edisi keduanya min tapi lagi mengkangen banget manggung katanya tuh persahabat ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Trisni Brahmada mengatakan suka dua-duanya dong katanya tuh ya spesial banget tanggapan dari sahabat Leslar ternyata memilih keduanya dan ada juga persahabat ya yang lagi kangen Tentunya menunggu penampilan Bunda Lesi di atas panggung Doakan, support, dan dukung yang terbaik buat idola kita Selanjutnya persahabat vitamin bahagia juga kita dapatkan di malam hari ini Alhamdulillah Terpantau, terciduk persahabat di ya, Abang Elvatis Dan foto bareng Baby Amina dan Z. Tepatnya persahabat ya, idola kesayangan kita Tentunya berada di Andara di rumahnya Rafi dan Agita Slavina, Masya Allah. Lagi kumpul semuanya, lagi play playdate nih. Babang L, luar biasa banget bersahabat ya. Postingan ini pun dari pas kembali oleh akun Let's Larsik. Ada kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah lagi ngumpul nih. Mereka lagi nentuin nongki di mana nanti malam minggu. Abang jangan lupa telepon guzel bang, katanya tuh. Kek banget ya. Tangannya abang kayak mau tau sih katanya itu bersahabat ya. Salfok dengan tangannya baby L.